Penjelasan Kenapa Logan Lee Bisa Selamat Padahal Sebelumnya Meninggal di Penthouse Episode 8 drama Penthouse Season 3 kembali menuai kontroversi setelah menunjukkan plot twist yang tak masuk akal. Di akhir episode kita melihat jika Sim Suryon dijebak sebagai pelaku pengeboman Logan Lee. Dan kita juga melihat bahwa Logan Lee tiba-tiba meninggal saat Sim Suryon dan keluarga Logan Lee datang. Namun anehnya setelah itu Sim Suryon dibawa ke sebuah rumah dan di sana telah terlihat Logan Lee menunggu Sim Suryon. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Ada yang bilang jika sebenarnya yang meninggal itu adalah Logan Lee dan ada yang bilang juga yang meninggal tersebut adalah Alex Lee. Kita akan coba bahas tentang segala kemungkinan yang terjadi. Sebelum kita membahas ke detail yang lebih rinci, kita akan mundur sedikit saat scene di mana Logan Lee sadar dan berbicara dengan Hai Yun Chul. Saat itu Logan Lee sadar dan mengatakan pada Hai Yun Chul bahwa yang mencoba membunuhnya adalah Joe Dante. Selain itu Logan Lee juga mengatakan bahwa dia harus menghubungi Alex Lee karena pasti dia akan menyelamatkan Logan Lee. Namun, karena Chun So Jin tiba-tiba muncul, akhirnya Hyun-chul spontan mengatakan bahwa Logan Lee tidak akan bertahan lama lagi. Dari scene itu, kita mendapat sebuah gambaran jika Logan Lee secara tidak langsung meminta Hyun-chul untuk menghubungi Alex Lee. Selain itu, sebelumnya kita sudah pernah melihat jika Hyun-chul pernah mencoba untuk menghubungi Sim Suryon dan mengungkapkan fakta tentang Logan Lee yang masih hidup. Namun, terhalang oleh Chun So Jin yang mengancam Hyun-chul. Dan akhirnya Hayuncul tidak jadi memberitahu Sim Suryon. Lalu, bagaimana dengan Alex Lee? Bagaimana caranya Hayuncul menghubungi Alex Lee? Hayuncul pasti menghubungi Alex Lee untuk meminta bantuannya sesuai arahan Logan Lee. Hal ini sangat masuk akal karena Hayuncul pasti mengenal Alex Lee. Jika kita mundur lagi ke season, 2, diceritakan jika setelah pisah dengan Chun So Jin, Hayuncul dikirim ke Amerika oleh Joe Dante. Saat itu juga Oh Yoon Hee tinggal di Amerika dengan bantuan Logan Lee. Jika kalian masih ingat, Ha Yun Chul ditemui oleh Oh Yoon Hee di Amerika dan mengajaknya untuk bekerja sama menghancurkan Chun Soo Jin dan Jo Dante. Setelah itu Ha Yun Chul pasti bertemu dengan Logan Lee karena seperti yang kita tahu, Logan Lee yang membantu Oh Yoon Hee selama di Amerika. Jadi sepertinya saat itulah Ha Yun Chul bertemu dengan Alex Lee untuk pertama kalinya. Hayun-chul pasti langsung menghubungi sekretaris Hong untuk dihubungkan dengan Alex Lee. Dan setelah itu mereka bertemu dan membuat rencana untuk menolong Logan Lee. Alex Lee pasti akan mempercayai Hayun-chul karena pernah bertemu di Amerika sebelumnya. Selain itu Alex Lee pasti mengetahui kisah Hayun-chul yang dihancurkan oleh Joe Dante dan Chun So-jin. Setelah Alex Lee dan Hayun-chul membuat rencana Alex Lee langsung mengunjungi Baek junkie untuk menanyakan keadaannya dan rencana balas dendam Baek junkie pada Jo Dante. Alasan Alex Lee menemui Baek junkie terlebih dahulu karena Logan Lee pergi ke Korea bersama Baek junkie. Ki. Di samping itu, Alex Lee juga pasti mengetahui tujuan dan rencana Baek junkie dan Logan Lee ke Korea untuk menghancurkan Jo Dante. Namun Alex Lee pasti merasa curiga pada Baek junkie karena selama ini Baek junkie terlihat diam saja dan tak melakukan apapun. Terlebih lagi, semua uang Logan Lee yang diberikan pada Baek Jun-ki habis. Logikanya hal itu pasti diketahui oleh keluarga Logan Lee karena mereka pasti mendapat laporan dari bank jika ada penarikan dana di tempat perjudian. Dan dengan laporan itu juga Alex Lee bisa tahu kalau Baek jun -ki berjudi selama ini. Itulah sebabnya Alex Lee bisa mengetahui lokasi Baek jun -ki dengan cepat. Pertemuan Alex Lee dan Beck Junkie itu adalah umpan pertama yang diberikan oleh Alex Lee dan Hyun Chul untuk misi penyelamatan Logan Lee. Di samping itu, keluarga Logan Lee yang lainnya pasti terlibat dalam rencana ini karena mereka pasti merasa telah ditipu oleh Beck Junkie selama ini karena terus memberikan uang dalam jumlah banyak namun tidak ada hasil sama sekali. Seperti yang kita ketahui, setelah bertemu dengan Alex Lee, Baek Junki langsung bertemu dengan Chaon Jin dan mengatakan jika Alex Lee telah mengetahui jika dia berjudi selama ini. Chaon Jin yang mendengar itu juga panik dan akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencananya selama ini. Chaon Jin kemudian memberikan foto Logan Lee dan Hayun Chul pada Baek Junki dan menyuruhnya untuk memberikan foto itu pada keluarga Logan Lee keesokan harinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan jarak pada Chon So Jin untuk memindahkan Logan Lee dari gedung rahasia ke penthouse. Untuk memindahkan Logan Lee ke penthouse tentu saja Chon So Jin membutuhkan bantuan Jo dan T karena Jo dan T tahu pintu rahasia menuju penthouse dan ruangan yang dulu tempat Jo dan T menyekap Chon So Jin. Jo dan T pun pasti mau membantunya karena tidak punya pilihan lagi, terlebih Chon So Jin punya bukti jika Jo dan T pelaku pengeboman itu. Selain itu, Conso Jin memang ingin menghancurkan Sim Suryon dan itulah alasannya dia membutuhkan bantuan Jo Dante. Jadi bisa dipastikan Jo Dante dan Conso Jin yang memindahkan Logan Lee dari gedung rahasia ke penthouse. Setelah itu kita melihat Baek junkie yang memberitahu keluarga Logan Lee bahwa Jo Dante adalah pelaku yang menculik Logan Lee. Setelah itu keluarga Logan Lee langsung mencari Jo Dante dan mengikatnya. Hal ini sebenarnya tidak masuk akal karena logikanya semestinya keluarga Logan Lee menanyakan pada Baek Jun-ki di mana lokasi Logan Lee itu dirawat terlebih dahulu. Dan Baek jun -ki pasti tahu lokasi itu karena dia mendapatkan foto Logan Lee yang sedang dirawat. Namun anehnya keluarga Logan Lee tidak bertanya sedikit pun. Selanjutnya keluarga Logan Lee menginterogasi Joe dan yang telah diikat. Saat itu Joe dan berakting dan mengatakan kalau lokasi itu ada di penthouse karena ada tong sampah penthouse di sana. Selain itu dengan mudahnya keluarga Logan Lee mempercayai hal itu dan berpikir jika Sim Suryon pelakunya. Hal ini paling tidak masuk akal, karena foto itu sudah jelas terlihat seperti diedit dengan menempatkan logo penthouse di tempat sampah itu. Selain itu bukannya merasa dipermainkan, keluarga Logan Lee malah mempercayai Joe dan T dan ikut menjebak Sim Suryon. Setelah itu kita melihat scene saat Sim Suryon dijebak dan dituduh sebagai pelaku pengeboman dan penculikan Logan Lee. Pada scene ini sangat terlihat jika keluarga Logan Lee sedang bersandiwara dan merencanakan sesuatu. Saat itu kita melihat bahwa keluarga Logan Lee ikut menjebak Sim Suryon bersama Joe Dante dan diam di belakang pintu. Mereka baru keluar saat Sim Suryon memasuki tempat itu. Selain itu mereka juga bersikap seolah-olah histeris dan terkejut melihat hal itu padahal semestinya merekalah yang mengetahui Logan Lee ada di sana sebelum Sim Suryon datang. Dan semestinya mereka langsung membawa Logan Lee ke rumah sakit bukannya menunggu Sim Suryon di belakang pintu. Semuanya terlihat seperti telah direncanakan oleh keluarga Logan Lee. Dan hal itu mereka lakukan untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kematian Logan Lee yang tiba-tiba itu pun seperti sudah direncanakan, karena detak jantung Logan Lee tiba-tiba berhenti tepat setelah mereka semua di sana. Di samping itu, sepertinya itu bukan Logan Lee, karena tidak ada bekas luka bakar sedikit pun di wajah Logan Lee saat itu. Sedangkan wajah Logan Lee saat menemui Suryon terlihat telah diperban, dan ada bekas luka bakar. Selain itu, saat bersama Hyun-chul, terakhir tubuh Logan Lee masih diperban seluruhnya, namun pada saat di penthouse tidak ada perban dalam tubuhnya, dan hanya terlihat di tangan saja. Luka bakarnya pun terlihat tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Lalu, siapakah yang meninggal di penthouse itu? Banyak yang mengatakan jika sebenarnya yang meninggal di penthouse itu adalah Alex Lee yang menyamar jadi Logan Lee. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Alex Lee sangat ingin menyelamatkan Logan Lee apapun yang terjadi dan dengan resiko apapun itu. Jadi ada kemungkinan Alex Lee menggantikan posisi Logan Lee saat itu untuk menghindari resiko Logan Lee terbunuh lagi oleh Joe Dante dan Chon so Jin. Dan ini juga mungkin bisa menjadi alasan kenapa Logan Lee telah berada di rumah itu dan bisa berjalan dengan mudah padahal semestinya mengalami kesusahan untuk berjalan. Hal ini karena Logan Lee telah mengalami koma selama tujuh bulan dan selama itu pasti tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Jadi semestinya Logan Lee perlu waktu dan terapi untuk dapat berjalan. Jadi bisa dipastikan yang ada di penthouse itu bukan Logan Lee namun mungkin saja Alex Lee. Lalu apakah Alex Lee benar-benar meninggal? Hal ini belum dapat dipastikan karena mungkin saja ini memang rahasia dari keluarga Logan Lee, Alex Lee, dan Ha Yoon Chul. Hal ini bisa terlihat juga dari scene di mana semua orang menangis dan secara diam-diam Joe dan T pergi keluar. Bisa saja setelah Joe dan T pergi keluar mereka membawa Alex Lee ke rumah sakit dan ditangani dengan cepat jadi ada kemungkinan Alex Lee masih hidup. Selain itu tidak bisa dipastikan juga apa penyebab dari meninggalnya Alex Lee itu yang bisa dijadikan spekulasi hanyalah suntikan yang diberikan Chon Sojin. Lalu bagaimana bisa Alex Lee diam saja saat diberikan suntikan itu? Apakah Alex Lee harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Logan Lee? Jika memang Alex Lee benar-benar meninggal maka Sin pada preview episode 9 menjadi semakin masuk akal ketika kita melihat Baek junkie diikat dan ditanyai oleh Logan Lee dan Sim Suryon. Bisa saja Logan Lee pada waktu itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga Alex Lee meninggal. Atau mungkin saja Alex Lee sebenarnya masih selamat dan saat itu Logan Lee menanyakan apa rencana Baek junkie dan Chon Seo-jin sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.